kita tahu kalau kita ini hanyalah manusia biasa dan kita tahu kalau kita di dunia ini hanyalah sementara so kenapa kita masih sombong merasa diri kita ini kepada Tuhan yang menciptakan kita aneh ya manusia memang aneh jika manusia berpikir bisa segalanya yang paling aneh dan bodoh saat manusia itu terjatuh jatuh ke jurang yang paling dalam dan masih juga tak ingat Tuhannya Bodoh sekali bukan? Lucunya lagi, kalau kamu menganggap Tuhan itu ada, tapi kenapa kamu masih bermalas-malasan untuk beribadah? Handphone yang selalu kamu pegang, dan Al-Quran hanya sesekali kamu pegang, Bahkan jarang atau nggak pernah sama sekali kamu sentuh. Malu, apalagi usia kita semakin berkurang. Amal apa yang kamu punya, dan bekal apa yang kamu bawa. Apa yang kita miliki sekarang, belum tentu dapat menyelamatkan kita nanti. Ya, nanti kalau kita mati. Karena akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya dan abadi. Cukup, sudah cukup untuk kamu bermain-main. Gak ada gunanya lagi, hanya merusak pikiran tubuhmu saja. Bergegaslah lakukan hal yang positif dan bermanfaat bagi diri kamu sendiri dan orang lain bukan sekarang, sebaiknya balik arah, jika kamu tersesat, jangan kau lanjutkan. Untuk kamu yang sedang bingung, gelisah, akan terpuruknya hidup, dengarlah. Jika kamu meyakini Tuhan itu ada, maka yakinlah maha keagungannya, dekatilah dia. Saatnya kamu ada untuk dia. Hanya dialah yang selalu ada saat kamu sedih dan terjatuh. Masa-masa sulit akan mengajarimu bahwa tidak ada yang kamu punya selain Allah. maka janganlah kau lupakan Allah. Hidup ini lalui sebuah proses di mana kamu belajar mengerti untuk memahami. Bersabarlah dan serius dalam pelajari kehidupan. Belajarlah diam agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah sabar, supaya tindakanmu lebih benar. Maafkanlah kesalahan orang lain, tutup aibnya dan lupakanlah. Tujuan kita hidup untuk beribadah dan mengingat Tuhan. Mungkin luka itu masih ada, namun hidup akan lebih ringan jika kita tulus memaafkan. Orang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Maka pilihlah ucapan yang baik untuk kau sampaikan. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada kita manusia.